Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di bulan yang penuh keberkahan Wajib setiap hamba yang beriman kepada Allah Merayakan Memberikan satu prestasi Di dalam ibadah Karena di bulan inilah Manusia yang paling pandai beribadah kepada Allah Allah ciptakan manusia yang pandai di dalam berakhlak di bulan inilah manusia tersebut dilahirkan oleh Allah lewat rahim seorang ibu yang dimuliakan oleh Allah jika ada yang bertanya apakah betul ayah dan orang tua ibu daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penghuni syurga kita sepakat dan seluruh para salafun salihun, para muhadir, para orang-orang saleh menyatakan bahawa keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ahlu al Mustafa tuhuri, Hum amanul ardi pada yang dikatakan para salaf di dalam syair keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adanya sebagai pengaman dunia, pengaman bumi. Jika sebagai pengaman bahwasannya pasti orang tua baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia yang dipilih dan akan ditetapkan di dalam syurga Nya Allah. Amin. Ya Rabbal. Jadi kalau ada yang bilang orang tua Nabi di neraka, suruh dia mati, suruh dia nengok, betul enggak di neraka? Gitu. Contoh, contoh. Saya punya rumah Atau Pak Camat punya rumah Con Boleh ya Harus boleh aing Pak Camat punya rumah Yang pegang kunci rumah siapa berarti Pak Camat Di dalam ada istri ada anak betul. Saat mereka ada, orang tua, pacamat, ketok pintu. Assalamualaikum, kira-kira boleh nggak masuk sama pacamat orang tua ke dalam rumah? Siapa bilang boleh? Nggak, pacamat boleh. Kenapa orang tua? Yang pegang kunci surga siapa? Orang tua. Pemegang kunci surga siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi. Yang diizinkan masuk ke dalam surga pertama kali siapa? Rasulullah. Mungkin nggak orang tuanya nggak boleh masuk surga. Keluarganya Nabi, orang tua ayahnya semua diberikan kesucian oleh Allah, tidak ada cacat sedikit pun di dalam kemaksiatan mereka kepada Allah enggak ada. Mereka mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Mereka meyakini Allah adalah Tuhannya. Logika lagi, logika lagi. Ada seseorang. Kita salat yakin apa enggak sih? Salat kita yakin apa enggak? Kita sujud kepada siapa? Yakin. Ibunda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saat hamil awal kehamilan di dalam mimpinya datang satu cahaya masuk ke dalam rahim seorang ibu yang dimuliakan oleh Allah. Yakin apa enggak? Yakin apa enggak? Ini kan ada di dalam surat Ali Amran Jadi sesuatu yang gaib harus diyakini Al-ladhina Wajib orang yang beriman Percaya dengan sesuatu yang Berarti Siti Aminah Percaya betul bahwa Apa yang telah ada dalam mimpinya Berarti itu tanda seorang ibu Yang beriman kepada Allah Diceritakan kepada ayahnya, kepada suaminya, Sayyidina Abdullah ibn Abdul. Diceritakan, wahai suamiku, datang cahaya masuk ke dalam rahimku di dalam mimpi. Apa jawaban seorang ayah? InsyaAllah, apa yang bertanda dalam mimpimu tersebut akan menjadi satu kebaikan di dalam kehidupan. Ayahnya beriman juga berarti enggak sama Allah. Yakin atau tidak? Jadi yang tidak yakin dengan keimanan orang tua Nabi berarti mereka orang digolongkan sebagai orang-orang yang kafir. Betul? Setuju? Oke. Okay. Sekarang, sekarang, Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Sebagai manusia Yang diciptakan oleh Allah Sebagai pemberi Penebar kasih sayang Bagi seluruh Arab Setuju apa enggak Yakin apa enggak Tahu-tahu ada yang ngomong Contoh Ada yang bilang Habib Nabi kan manusia biasa Buat apa kita merayakan maulid Ada yang nanya gitu Mau dijawab pakai sejarah Atau mau dipakai hawa nafsu Enakan hawa nafsu lah Pakai emosi aja ya Boleh nggak? Kalau ada yang nanya begitu Mau ngapain ngadain maulid Nabi kan manusia biasa nggak perlulah diagung-agungkan dan dimulia-muliakan Jawab ya Jawab ya Duit Duit gua Yang capek Gua Yang pantat Hah? Yang duduk lama pantat sakit Gua urusan lu apa? Jawaban emo? Mau jawab pakai dalil? Mau dijawab pakai sejarah? Oke. Di dalam Rawi Adiba, Ad Syekh Abdurrahman Adiba menjelaskan di dalam pasal sebelum pasal dan Arsyu Taraban Beliau menyatakan di sini dijelaskan Hadirkan wahai kalian Pemilik hati Dan gunakan akal kalian Nisha Abdul Rahman Menjelaskan di dalam sejarah ini Pakai A Gunakan ha Jadi kalau orang Enggak pakai akal, enggak gunakan hati, maka mereka tidak paham betul arti sejarah peringatan Maulid Nabi Yuna Muhammad. Faham sampai sini, paham sampai sini, belum dilanjut, sudah paham apa belum? Dari tadi saya ngomong enggak paham-paham, bagus. Allah di dalam hadits gudsi Memanggil Malaikat Jibril Dan memerintahkan Nah ini nih letaknya nih Ini acara ada panitianya nggak? Ada seksi-seksinya nggak? Allah Mengangkat Malaikat Jibril Sebagai ketua panitia nah, Bukan orang maleber loh Pengangkatan panitia saat Nabi mau dilahirkan ke dunia disusun kepanitiaan tapi bukan orang maleber siapa Malaikat Ya Jibriluna di fi Sahril Makhluqat min ahli al ardi wa wahai Malaikat Jibril beritahu penghuni langit dan bumi memberitahukan memberitahunya memberitahu apa itu? Ya Indah Allah memerintahkan Malik Jibril. Wahai Jibril, beritahu penghuni langit dan bumi dan berikan kabar gembira. Nah. Yang tahu ini kabar gembira siapa lebih dulu berarti Siapa Yang memerintahkan untuk bergembira siapa Ulang sekali lagi ya Yang pertama kali tahu diserukan untuk bergembira siapa Malaikat yang Yang tahu atas kegembiraan yang memerintahkan untuk bergembira siapa Perayaan maulid ini wajib untuk dengan kegembiraan kita mencontoh siapa Allah subhanahu yang karena diperintahkannya Malaikat Jibril untuk bergembira. jadi kalau ada orang datang bulan maulid hatinya gelisah berarti orang setengah gila betul ya berarti ini ada dalilnya enggak berarti yang pertama gembira siapa Allah yang mendapatkan perintah untuk bergembira siapa? malaikat. Sepakat? Selesai. Ya udah kalau udah gitu kita tutup sama doa. Lamban tadi katanya udah. Udah paham belum? entah ditelusinin Maulid yang akan datang. Orang ngelihat jam salah. Saya lihat dulu kira-kira masih berapa lama? Ini soalnya sejarahnya masih panjang. Ini perkiraan selesai kita jam 2 malam lah. Setuju? Sanggup? terusin ya. Jadi yang yang pertama bergembira siapa? Yang diperintahkan siapa? Malaikat Jibril untuk menyerukan seluruh penghuni langit dan panitia penyelenggaraan saat Nabi dilahirkan. Siapa ketua panitianya? Malaikat Jibril cerdas. Malaikat Jibril menyusun seluruh para malaikat untuk turun ke dunia, menyambut kelahiran Baginda Rasulullah. SAW. Kita tahu betul sejarahnya Nabi. Saat dalam keadaan Nabi ingin dilahirkan Dunia itu bumi sunyi Angin nggak ada Betul ya Bulan terang benderang Sampai salah satu Yang membantu Nabi saat eh, Membantu Siti Aminah Saat melahirkan Rasulullah SAW Beliau mengangkat Rasulullah Beliau mengatakan Tidak pernah aku melihat Malam lebih terang dari pagi Malam lebih terang Sampai kerajaan yang ada di Syam Terlihat oleh mata Sangking terangnya malam tersebut Sallu'ala Nabi Muhammad Saat di mana Nabi Wasallam terlahir ke dunia ini Malaikat memenuhi seluruh bumi untuk menyambut kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nah Ini yang saya mau tanya lagi Ada yang bilang lagi Bib Manusia kan Nabi kan manusia biasa Kita buat apa Kok menyanjung memuliakan Mengagungkan Nabi Nah sekarang saya mau tanya lagi Baik betul Di dalam firman Allah Lakadja akum rasuluh min anfu akan datang seorang nabi, betul dari golongan manu. Sama kan seperti kita ya? Tapi, tapi beliau menyebarkan kasih sayang dan beban umatnya dipikul oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Sama enggak kita menabi? Berarti kita sama enggak sama Nabi Nabi punya kedudukan seorang hamba memiliki umat namun beban umatnya dipikul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nerima beban hidup udah susah apa belum? Oi. Oi. Beban hidup udah susah apa belum? Beras naik. Betul. Cabe. BBM susah beban ini nggak seberapa dengan bebannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beban kita rasakan untuk kehidupan kita pikul sendiri sudah jadi beban bagaimana kita pinggul beban tetangga kita ada di sini mikul beban tetangga ada? Ada apa enggak? Beban sendiri aja susah, tapi Nabi beban umatnya dunia sampai akhirat dipikul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai sini? Ente, Lu kapan pahamnya? Banyakkan mecinnya orang pada makannya. ini biar lebih gampang lagi nih katanya kan Nabi manusia sama-sama kita betul ya udah kita bahas perbedaan antara kita dengan Rasulullah Shallallahu alaihi Nabi diberi waktu 24 jam betul kita diberi waktu berapa jam 24 sama Nabi di dalam riwayat keseluruhan 23 jam Nabi pakai untuk ibadah kepada Allah Satu jam Nabi pakai untuk makan Istirahat, senda gurau, ngobrol, bagi ilmu Satu jam Terhitung 24 jam beribadah kepada Allah Tidurnya Nabi, ibadah Kita Dua puluh tiga jam lalai kepada Allah Satu jam lupa kepada Allah Betul apa enggak? Betul apa enggak? Sama enggak kita manabi? Satu kosong Betul? Ini mulai cerdas nih Ini namanya kita enggak ngaji Yang kedua Kita makan Kita makan enggak? Nabi Nabi Pernah tujuh hari Tujuh malam nggak makan Cuman minum aja Kita Pernah tujuh hari Kelaparan Belum Hobinya garis baik Betul Beda nggak kita sama Nabi Dua kosong Betul Okay. yang ketiga dalam riwayat saat Nabi saw dikumpulkannya ini, ini peribahasanya nih dikumpulkan alam semesta ini makhluknya makhluknya Allah manusia jin seluruhnya beribadah kepada Allah belum dapat menandingi satu rokaat ibadahnya Nabi Muhammad alaihi SAW, kita pernah empat rokaat khusyuk, pernah dua rokaat deh khusyuk. Pernah beda enggak kita Nabi? Jangankan khusyuk, nyamuk gigit, garuknya repot luar biasa. Betul, beda enggak kita menabi? Berapa kosong? Jadi kita ngaji nih ya Jadi saat nanti ada orang-orang yang bilang Kalau ada yang bilang Udah gak usah bikin maulid Udah gak usah cinta sama Nabi Lagi mana nggak cinta orang berkorban Ini semua buat umat Betul gak? Tiga, Yang keempat Nabi Saat tidur siang Bajunya terbuka Keringat Nabi Ada tetesannya Sepupu nabi ambil botol, keringatnya ditaruh di dalam botol. Nabi bangun, ditanya, "Wahai saudaraku, itu apa?" Keringatmu ya Rasulullah, untuk apa? Untuk aku jadikan wewangian ya Rasulullah. Keringat nabi jadi minyak, keringat elu betul. Empat, terus ini, oh, kita mah enggak bakal pernah satu. Kita ini jujur, kita mah enggak bakal pernah satu. Empat yang kelima, nabi buang air besar, betul sama seperti kita. Kita juga buang air besar. Kalau kita buang air besar, larinya ke kloset. Larinya juga ke Sepiteng. Betul. Nabi saat buangnya, membuangnya itu bumi terbuka. Kotoran Nabi dimakan bumi. Berarti sudah disuruh tutup sama doa. Miknya pai, terus Nabi buang air kotorannya bumi terbuka dimakan sama bumi, kotoran kita siapa yang makan? Lele, mujair, burame. Ikan aja masih melepih Betul apa betul Beda nggak? Berapa kosong Mau diterusin Oke. Yang ke enam Satu waktu Setiap malam Nabi kalau pipis itu Ditaruh satu tempat Ditaruh di bawah tempat tidur Besok pagi Nabi buang Yang tahu cara buang Hanya Nabi Tanah kotoran Nabi Tidak boleh terinjak manusia Dan tidak boleh terinjak binatang. Satu waktu Nabi pergi ke ngajar Pulang Nabi mau lihat Dicari mau dibuang Gak ada Ditanya sama Siti Aisyah Ya Aisyah ngeliat gak bejana yang di bawah tempat tidur Gak lihat ya Rasulullah Kemana Coba ditanya ke Umu Yusuf, ditanyalah ke Umu Yusuf. Umu Yusuf, lihat gak bejana yang di bawah tempat tidur? Lihat ya Rasulullah di mana? Diambil sama Umu Yusuf. Ini ya Rasulullah kosong, nggak ada isinya. Ditanya sama Rasulullah, ya, wahai Umu Yusuf, ini isinya kemana? Aku buang ya Rasulullah, buang kemana? Kesini ya Rasulullah. Pipis Nabi diminum. Nabi pipis jadi minum, nabi marah. Enggak, nabi bilang kafir. Enggak, nabi bilang ahli neraka. Enggak, apa jawaban nabi? Wahai Umum Yusuf, engkau tidak akan terjangkit penyakit kecuali sakratul pipis. Nabi jadi, oh, pipis elu. Oh, cinta sama Bapak Pernah minum pipis Bapak Beda enggak Mulia Nabi Berapa kosong Ketujuh Saat panen kurma Nabi memilih sesuatu yang baik Dipisahkan dengan sesuatu yang buruk Yang baik Nabi berikan kepada umat Tetangga Semua Umatnya Nabi diberikan sesuatu yang terbaik Yang gak enak Nabi yang makan Sampai dalam satu riwayat Nabi pernah makan kurma itu Satu butir kurma kerasnya Ditaruh malam Besok baru dimakan ini malam direndam Besok baru dimakan Agak lebih bisa dimakan Beda gak sama kita? Kalau kita ada makanan enak Buat kita apa kita kasih tetangga? Siapa? Ada makanan enak Buat kita apa buat tetangga? Yang gak enak kasih siapa? Tuh beda nggak kita sama Rasulullah berapa kosong percuma kita nggak bakal dapat satu saya cuman mau ngasih tahu doang kita mah percuma ampe Yomil kiamah nih saya tanya jawab tanya jawab begini ampe kita umur paeh nih semua di sini satu-satu mati mati mati mati mati nggak bakal pernah satu semua yang ada di dunia ini jauh lebih mulia Nabi Yuna Muhammad dan Allah tidak akan pernah menciptakan sesuatunya kecuali karena Nabi Yuna Muhammad senang nggak jadi umat Rasulullah bangga nggak jadi perayaan maulid seperti ini yang pertama apa yang Allah perintahkan kepada malaikat Jibril tentang kegembiraan Malam ini kita lakukan dengan kegembira Malaikat mendengar kegembiraan diperintahkan seluruh penghuni langit dan bumi Mereka bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad jadi jika mereka tidak bergembira saat datangnya malam maulid Nabi Di bulan Rabiul Awal berarti mereka golongan orang-orang yang tidak beri Karena ini adalah seruan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuh udah putus-putus baik Ini udah putus lagi nih, ini berarti kalau putus lagi doa Doa Terus nih ya, ini tujuh kosong mau dilanjutin apa udah. Percuma kita enggak bakal satu mah. Apa sih hikmah di dalam maulid? Saat di mana bulan Rabil Awal ini Nabi dilahirkan ke dunia, apa manfaatnya buat kita? Setiap apa yang diberikan oleh Allah, Nabi berarti punya keberkah. Tahu arti berkah. Tahu arti berkah? Tahu cabai? Cabai digigit rasanya apa? Pedasnya bisa dipegang. Pedasnya bisa dilihat. Yang namanya berkah, gak bisa dipegang, gak bisa dilihat, namun bisa dira Contoh kecilnya, uang di kantong belum habis, udah datang lagi. Itu namanya, giliran duit, paham. paham ya? jadi apa yang kita lakukan di bulan Rabil Awal ini kita cuma mengharap keberkahan dari Allah karena kita ke, kegembiraan kita saat bulan ini datang dan kita bergembira Allah telah menciptakan seorang manusia dilahirkan oleh seorang ibu yang rahimnya masya Allah disucikan oleh All yang ke delapan bu sare Ibu pernah melahirkan Pernah hamil Rasanya apa? Sakit Capek Pegel Siti Aminah nggak ngerasakan itu bu Ibu dan Nabi Enggak pernah ngerasain pegel Enggak pernah ngerasain ngidam Enggak pernah ngerasain disusahin Nabi di dalam kandungan akhlaknya Udah buat orang tua luar biasa Anak kita bagaimana? Yang di dalam kandungan, pengen ngelus kepala botak Minta mangga, mangga nyolong Tengah malam bapak dibangunin Yang, yang main ayam Betul? Repot gak? Nabi gak pernah bikin repot Masih di dalam kandungan Nabi seorang anak yang beradab Dan berakhlak kepada orang tuanya Nabi belum lahir Udah punya akhlak Berapa kosong? Kesembilan Ibu saat melahirkan Ibu saat melahirkan Ke bidang rumah sakit atau kedukun beranak Betul? Betul? Nabi Saat ibu ingin melahirkan Nabi Datanglah Bidah dari yang diutus oleh Allah Untuk menjadi bidan Rasul Sallallahu alaihi wasallam Bidannya Nabi Bidah Bidan elu Mana apa Betul Beda enggak kita sama Nabi saat Nabi keluar ke dunia Berapa kosong berarti tadi itu? Sembilan Saat Nabi terlahir ke dunia Dipegang oleh seseorang bidadari Tangannya Dibawa Nabi Diangkat Nabi Nabi merontah Seakan-akan Nabi tidak ingin diangkat Namun Nabi ingin kembali ke bumi Seraya sujud kepada Allah Bayi kita gimana? Lahir kaki di atas, kepala di bawah. Enggak nangis, digebuk. Betul? Beda enggak kita sama Nabi? Berapa kosong? Uh, parah. Ini sejarah wajib untuk kita beritahukan kepada penerus penerus pendakwahnya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak ajarin ke anak-anak kita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya sejarah yang tidak manfaat. Kenapa kita ulas tentang sejarah? Karena Al-Qur'an banyak di dalam presentasinya isinya sejarah. Betul tak? Tuh Sejarah ini wajib kita beritahukan kepada anak cucu kita Kenapa dari sinilah kita punya timbul rasa cinta atau mahabbah Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi 10 kita kalah Saat itu Nabi sujud tangan menunjuk ke langit Kepala menengadah ke langit Anak kita kan gak ada yang begitu pak Kalau kita punya anak begitu Bidan pada loncat Betul apa enggak? Inilah Allah memuliakan Nabi Muhammad Sepuluh Yang ke ke-11 Saat Nabi dilahirkan ke dunia Pilar-pilar kerjayaan Persia Romawi Diruntuhkan oleh Allah Api raja yang, di, yang disembah oleh orang kaum-kaum majusi Mereka menyembah api ribuan tahun tidak pernah padam Saat Nabi dilahirkan padam api tersebut Logika Bisa nggak padamkan api majusi Yang disembah oleh orang kaum majusi Seribu tahun ribuan tahun sebelum dilahirkan Nabi Bisa nggak dipadamkan Pilar-pilar kerjayaan Persia Romawi bisa nggak Allah hancurkan sebelum ribuan tahun Nabi dilahirkan ke dunia? Bisa karena Allah maha kuasa, Allah berhak untuk berbuat apapun. Tapi kenapa saat Nabi dilahirkan ke dunia takziman watakriman? Karena Allah memuliakan dan mengagumkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu perayaan Maulid kita di malam ini mengingat saat dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Ini adalah salah satu bahwa kita ini mengharapkan dimuliakan Allah dan diagungkan Allah karena kita memuliakan dan mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi. Faham sampai sini? Jadi maulid kali ini satu kita seperti ini ingin kita ini dimuliakan dan diagungkan oleh al Maulid tiap tahun kita rayakan. Maulid setiap tahun kita rayakan. Setiap penceramah semua mengangkat sirah nabawiyah tentang sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibadahnya Nabi dan semua pasti berwasiat Yuk sama-sama kita makin dekat lagi ibadah kepada Allah Semua para alim ulama Ngo' kiai, mo' ajengannya, mo' habaibnya Pasti duduk menyampaikan untuk kita takwa kepada Allah Dari maulid yang lalu Sampai maulid kali ini Adakah perubahan di dalam kehidupan kita Di dalam beribadah kepada Allah Gak usah dijawab, kita cukup berkaca di dalam hati kita. Apa yang sudah berubah di dalam kehidupan kita tatkala tat kalah. Sudah, para guru, para alim ulama memberi sehat tentang Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Apa yang telah kita lakukan, ibadah kita udah jauh lebih baik dari tahun kemarin atau sama baik. Kita udah menambah atau makin berkurang. Kalau ini terjadi, kalau ini terjadi penambahan berarti kita termasuk orang yang diberikan hidayah oleh Allah Kalau ini menurun, ah, ini hati-hati nih Mau tidak mau Allah cabut sedikit demi sedikit kenikmatan iman yang dititipkan kepada setiap hamba Seperti modelnya kayak kita Kita sholat, sholat, puasa, puasa Zakat, bayar kita zakat Haji, insyaAllah kita jalankan Tapi semua iman penuh dengan keraguan kepada Allah Betul apa enggak? Allah kan jelasin Fa innama al-usri innama'at Setiap kesulitan pasti ada jalan Pasti ada Allah kasih kok jalan buat kita Semuanya dibuka buat kita Gak ada. Sesulit apa sih kehidupan kita di dunia? nggak ada. Sampai kita ini di boycott satu kecamatan Ada yang ngeboikot kita satu kecamatan. Jangan main sama dia ya. Ada yang begitu. Warung nggak boleh satu kecamatan. Kalau si fulan belanja sini jangan dikasih. Ada yang begitu. Lihat pengorbanan Nabi Muhammad SAW. Nabi semua dilakukan Dan apa yang Nabi dapat ujian di dalam kehidupan Itu semata untuk menyelamatkan umat Agar mereka di akhir zaman Tidak mendapatkan satu penyesalan Jika mereka beriman kepada Allah Dan beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Tadi saya menyatakan Nabi pernah tujuh hari tujuh malam gak makan Betul ya? Betul ya? Kita pernah apa enggak? Apa sih kata Nabi Sayyidina Umar bertanya Ya Rasulullah Kenapa engkau tidak berbicara kepada kami Sedangkan engkau tidak makan selama tujuh hari Apa yang membuatmu tidak makan Ya Rasulullah Kenapa kali engkau tidak meminta kepada kami Jawaban Rasulullah Ya Umar Jika aku ingin meminta Aku pasti meminta kepada Allah tapi aku ingin merasakan di akhir zaman kelak, aku khawatir umatku ada yang kelaparan. Sedangkan aku tidak dapat merasakan kelaparannya, maka aku takut ini akan menjadi tanggung jawabku kelak di Yomil Kiamah. Maka dari itu, Nabi merasakan kelaparannya agar apa? Agar Nabi dapat membela umat Rasul SAW di Yomil Kiamah bahwa kita tahu betul, Nabi tahu. Siksaan tatkala dalam keadaan kelaparan, tapi sampai detik ini ada yang kita kelaparan tujuh hari. Kenapa? Karena sudah ditalangi oleh Nabi Muhammad SAW. Kita dari semua nih apa yang kita jalankan, nggak ada orang yang benci kita. Semua kita diterima, aib kita ditutup oleh Allah. Karena apa? Karena Allah telah lebih dulu memberikan ujian kepada Nabi, sehingga umatnya. Tidak diberikan kesempatan bahwa Nabi mengatakan Ya Allah cukup aku yang menerima Jangan umatku yang menerima hal tidak kebaikan ini Kita jujur, kita ini malunya udah kelewatan sama Nabi Kita punya malu ini bukan main Nabi, orang yang paling pandai bersyukur Nabi ribuan rakaat dilakukan Buat siapa? Buat umat Doa yang, dia, yang nabi angkat tangan buat umat, bukan buat diri pribadi. Nabi ini menyebarkan rahmat, sebagaimana Allah memberikan rahmat. Saya mau tanya, di sini ada enggak orang yang enggak punya dosa? Ada enggak orang yang enggak punya dosa di sini? Berarti sepakat, kita semua punya doa. Ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyatakan, "Aku mencintai hambaku yang bertaubat." Betul apa, nggak? Betul enggak? Kita dosa banyak, kita bertobat, Allah masih cintain. Kita masih dicintain sama Allah, dosa kita segitu banyak dicintai. Habis dosa kita dihapus oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah di hadapan Allah. Jika hamba tersebut ingin tahu taubatan nasu, yang sampai detik ini kita udah taubatnya udah apa belum, gak usah dijawab dalam hati aja kita belum taubat tapi umur sudah yang bikin dosa anak muda yang kesiksa orang kita mah enak sekarang dosa anak kelihatan kebayang kita kan tadi sepakat kita di sini punya dosa kalau ada aja satu dosa itu modelnya benjolan nggak bakal keluar kita. malu betul apa enggak ini udah penuh muka kita membenjolan Tapi Allah tutup aib kita Allah berikan satu kemanfaatan Umur di dalam hidup kita nih Cuman kita nih tugasnya cuman ibadah Tapi emang dasar kita nyegeblok salat ibadah, untung untuk Allah Apa untung buat kita? Buat Allah apa buat kita? Kita nggak salat Allah akan tetap mulia kita salat Allah Maha Tinggi. Coba bisa kebayang. Tapi tak kala Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, فَحَتَذَ الْأَرْجُ طَرَابَنْ وَالْدِبْجَارَ وَالْدَادَ الْكُرْسِيُ حِيبَتَانِ Saat Nabi dilahirkan ke dunia, arahnya Allah bergoncang, getar arahnya Allah. Kenapa? Hiporia, langit arahnya Allah. Gembira saat menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan Allah menambah dengan kewibawaannya. Tak kalah Nabi dilahirkan di dunia. Kita salat tidak akan menambah kewibawaan Allah. Tapi Nabi dilahirkan. Allah bertambah kewibawaannya. Sallu ala Nabi Muhammad.